Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang aplikasi pinjaman online dengan bunga rendah Oke semuanya, pinjaman online dengan bunga rendah merupakan keinginan untuk semua orang Tetapi adakah pinjaman online dengan bunga rendah? Tentu saja jawabannya ada Oke, semuanya langsung saja kita cari aplikasinya di PlayStore. Di sini kita buka PlayStore, kemudian kita cari IndoDana seperti ini. Nah, ini adalah aplikasinya, yaitu IndoDana PayLater dan Pinjaman. Oke, teman-teman, langsung saja kita install aplikasi ini. Jika proses install sudah selesai, langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini. Di sini kita geser-geserkan layarnya ke sebelah kiri seperti ini. Kemudian kita pilih masuk. Oke, di sini kita baca disclaimer untuk aplikasi ini, kemudian jika sudah selesai membacanya langsung saja kita pilih setuju. Lalu, di sini kita masukkan nomor handphone kita, dan pastikan nomor itu masih aktif. Di sini, jangan lupa centang syarat dan ketentuan, kemudian pilih masuk. Dan di tahap ini, kita akan diminta memverifikasi nomor. Di sini, kita bisa memilih metode WhatsApp ataupun SMS. Nah, di sini saya contohkan menggunakan WhatsApp, dan tinggal kita tunggu kode verifikasinya masuk melalui WhatsApp. Oke, jika kode verifikasinya sudah ada, langsung saja kita masukkan, kemudian pilih lanjutkan. Pada tahap ini, kita harus membuat pin di aplikasi, dan nantinya akan digunakan untuk masuk ke aplikasi ataupun digunakan untuk transaksi yang lainnya. Oke, langsung saja kita buat pinnya. Untuk pinnya sendiri di sini berjumlah 6 digit. Oke, jika PIN sudah ditentukan, selanjutnya kita masukkan ulang PIN yang tadi. Gunanya untuk memverifikasi PIN tersebut. Oke, tahap selanjutnya di sini aplikasinya meminta izin lokasi, dan kita izinkan seperti ini contohnya. Oke, di sini kita sudah masuk pada aplikasi Indodana. Dan di aplikasi ini ada dua jenis pinjaman. Yang pertama Paylater, kemudian yang kedua Dana Tunai. Untuk Paylater sendiri memiliki tenor 1 sampai dengan 12 bulan dengan maksimum limit 25 juta. Kemudian untuk Dana Tunai memiliki tenor 3 sampai 9 bulan dengan maksimum limit sampai 12 juta. Oke, di sini saya contohkan memilih Dana Tunai. Di sini saya coba meminjam 5 juta dengan lama pinjaman 6 bulan. Kemudian untuk cicilan per bulannya adalah 1.298.000. Nah, di sini langsung saja kita pilih ajukan pinjaman. Oke, pada tahap ini kita harus memasukkan informasi pribadi seperti nama lengkap, kemudian alamat email, kontak darurat, alamat rumah, dan yang lainnya. Oke, teman-teman bisa melihat contoh pengisiannya seperti ini. dan jika sudah langsung saja kita pilih lanjut kemudian pada tahap yang kedua kita akan diminta memasukkan informasi pekerjaan nah teman-teman bisa melihat contohnya seperti ini Jika semua informasi pekerjaannya sudah dimasukkan, langsung saja kita pilih lanjut. Dan tahap terakhir adalah mengupload dokumen KTP dan foto selfie. Nah, di sini kita harus mengupload KTP asli beserta selfie kita. Nah, jika sudah, kita pilih selesai. Selanjutnya, tinggal kita tunggu dana tersebut masuk ke rekening kita. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.